Wester School fans boleh menggoreng padi dan ini adalah hal yang terakhir dari Surabaya. Hari di game ini, tapi the best man. I don't need to say much, just watch the highlights. Man, ini probably like one of the best scrimmages yang gue pernah nonton. Tegang sampai abis, dan ini masuk babak overtime juga. Dan yang pasti, di kuartal keempat dan overtime itu, man, the level of shot making was very, very high. Man, bener-bener big shot after big shot. Jadi ini gue benar bener, -bener rugi banget nonton dan juga ngelipet game hari ini Dan game hari ini sebelum gue lupa ini gamenya antara tim Patriots muda Melawan tim Frapon dari Bangka Belitung uh, Number one though, from bangka belitung Gila sih dia hari ini on fire bagi di kuarter keempat dia yang bikin timnya juga tadi uh, leading juga sempat di quarter keempat Uh, tapi gila man, bubble ini sih very tough man very tough, very physical uh, hustle banget juga ada pemain dengan nomor 3, nomor 7 juga itu semuanya bagus-bagus semua sih sedangkan kalau di Indonesia Patriots hari ini mereka nyoba pemain-pemain yang kemarin lagi sakit <laughs> Cody pretty good though, I like Cody though Cody got some nice footwork as well dan juga ada post move juga hari ini uh, Deo, terakhir juga ada big time 3 point shot Jalu, though, tapi di kuarter keempat dan juga overtime tadi Ntar, Jalu kayak di kuarter keempat sih man, Jalu was taking over dari Otto juga Memastikan agar Indonesia Patriots bisa memaksakan overtime hari ini But man, best game man Hopefully you guys are gonna share this video to everybody Karena kalau yang gak nonton pasti akan rugi banget uh, And once again, thank you so much to Indonesia Patriots yang sudah mengundang gue ke Surabaya, man, I had so much fun bisa mengenal pemain-pemain muda ini juga dan juga, man, gue bisa ngeliput beberapa game yang seru ini so, I appreciate everybody for the support semoga juga kalian, been enjoying my coverage juga dari Surabaya so, guys, jangan lupa untuk like, jumpa to comment and enjoy the highlights, guys Okay, okay, okay. Go, go, go! Let's <laughs> go! the cutting hey. Oke, kita sama Jordan Ezra dari Indonesia Pederspirasi. Jordan, gila, man. What a game. Gimana tuh rasanya main game, -game kita tadi tuh? Tegang kok, kejar-kejaran, side game. Side game banget yeah. sih. Dan juga tadi kalian sempat ketinggalan ya. Yeah. Kayak Coach Bedu juga setelah game ngasih ceramah dulu di tengah yeah. sini. Dari Coach Bedu sendiri tadi setelah game, kira-kira evaluasi apa sih mereka pengen? Atau yang dia pengen kasih tau ke kalian? mungkin itu sih uh, pemain utamanya tuh kan uh -uh. Uh, dari dari bench jadi berusaha belajar untuk bisa ngelit ketika hmm. posisi kalah nah, gitu sih nah, aneh nggak sih pemain utamanya main dari bench tadi tuh masih kayak beda-beda gitu ya rasanya uh, jadi ka kayak kalau mau balikin ke performa tuh agak hmm. lama jadi harus bener-bener dapat tasnya dulu baru bisa menenang hmm. cuma terlambat tadi sih si terlambat ya. yeah. nah Jordan ini kan kayak kalau di sini perannya lebih point guard banget ya yeah. kalo di Washington mungkin lebih kayak bantu scoring juga sama yeah. Dandung Nah, kalau Jordan sendiri, apakah perlu adaptasi atau nggak dengan perannya di Indonesia Patriots? Sebenarnya kalau Engga enggak sih, hmm. enggak sih. Cuma emang yang butuh tuh cuma kayak mengerti temannya sih teman-teman. Hmm. Nanti kayak butuh kayak misteri, oh si jalur tuh apa sih? Oh sifat apa sih? Hmm. Kelebihnya apa sih gitu? Dan itu waktu itu udah berapa lama? Kalian tuh udah berapa lama yang ngumpul ya? Eh? udah mungkin boleh sebulan, sebulan lah sebulan sebulan iya. ada ya? tapi kalau sekarang ini vibes timnya kayak istrinya oke okay, semuanya ya lumayan lumayan soalnya kan timnya ada hati dari tim juara liga masih iya. dia. juara <laughs> jadi tapi semuanya di sini ini ya, akrab lah ya iya akrab kok akrab semua iya. asik -asik. dan asik asik semua ya kalau dari coach Fali, apakah ada masukan dari dia iya ada sih jadi hmm. cuma bilang ya jadi kayak ya, yang, yang biasa aja di USN hmm. yang mau kerja keras, defense, bagi bola gitu lah oke, okay. vision, vision lapangan juga harus banyak diperbaiki lagi nah, dan lain-lain kan gue juga sempat mention sama lu ya kalau lu kayak tembakannya syutingnya lagi turun ya, lagi hari turun. ini lumayan yeah. oke okay nih awal-awal yeah. nembak masuk. Udah benar-benar prepare sih ini. bener <laughs> benar-benar prepare. Udah. Apa sih preparation-nya kok dari Jordan ini? Tadi sempat nge-maintain sebuah ya minimal PPS lah ya. Postal mm. backup set up 16 163.3 juga repetisi gitu aja sih. Kalau tadi pagi itu nambah gitu nambah berapa sih? 50 kali. Iya, 50 bareng Kosing tadi. Oh, bareng Kosing. Yeah, iya, bareng Ya, yeah, Kosing juga penasaran sih game ini sih. Iya. Udah benar penasaran, penasaran banget ya. <laughs> iya, dan emang enggak masuk-masuk. Ono mm. tadi pretrnya N1 langsungnya. Yeah, oh iya, yeah, dan play terakhir ini adalah yang lay up terakhir. Oh, Kayak Coba, kalau kamu breakdown sedikit, terakhir itu kamu lihat apa dan kenapa kamu bisa ada di depan. Uh, Sebenarnya kan itu tinggal under dua puluh detik ya. Jadi, mm -hmm. ketika ada satu yang rebound, mastiin udah di depan aja. Nanti kalau mm -hmm. udah ada depan, passing udah isi poin aja. Udah. Nervous nggak sih, pasti mau pas mau taruh kan? Lumayan, lumayan. So, itu benar-benar game-nya on the iya. line. Kalau lo miss, bubar tuh. Iya, bubar. <laughs> Kena omelan nih pasti. <laughs> <laughs> iya, pasti sih. Tapi so far, kalau dari Yonansri, experience-nya sama Indonesia Patriots muda, gimana? Kalau awal-awal sih agak gugup ya, mm -hmm. cuma lama-lama uh, juga banyak juga teman yang menguatin, kasih motivasi mm -hmm. jadi bikin saya tambah kuat lagi sih, gitu aja sih. Si Jordan, nice game see you, thank you and good luck ya thank you, thank you so much dan sekarang gue lagi sama Refka Jalur Jalur okay. <laughs> ini, <laughs> ini the strongest guy Aduh, on the team thank you thank you, thank you, thank you. Jalu, ah. game hari ini parah banget serunya parah <laughs> banget <cukup. Ngelatih> sulit <laughs> yeah. banget mental ya iya ngelakuin banget mental ya <laughs> lu di kuarter 4 step up banget uh, beberapa kali layup nge drive juga yeah. dan juga ada satu kali three point coba cerita dong di kuarter yeah. ke 4 apakah diminta sama <laughs> Coach Bedu untuk nyetak poin banyak atau gimana uh, sebenernya ngelakuin yang terbaik aja sih mm. yang dimintain ya rusnya sesuai Ya, apa, cuma hmm. kalau ada celah ya finishing ya finishing aja gitu, hmm. pokoknya lakuin aja lah yang terbaik itu pokoknya nggak mikir apa-apa. Ternyata... Jadi mas Tribun juga nggak mikir, ya. mikir, udahlah. Gitu, dan, ya, dan play terakhir tadi, yang passing siapa tadi? Passing asis, Jalu apa? Oh Jalu Jalu apa Ricci tadi yang asis terakhir? Oh, asis, oh. Oh, saya saya ke Jordan. Eh oh, ke Jordan. Oh, saya, oh, saya, saya. Jadi pas tadi pas terakhir oh. Ricci uh, ya, ringbauan passing saya. Saya passing Jordan, oh, tapi tadi pas dapat bola. Udah lihat Jordan, kedengeran, kedengeran dia. <laughs> lihat depan langsung kasih. Untuk pas deh, ya? Pasingnya untung pas. Ini harus skill passing-nya kayak belinya udah oke okay banget <laughs> nih. Ini yeah. kan dulu kan lu main posisi 4, ya? empat ya. Dulu tugasnya Bing. ini cuma bagian rebound doang nih nyari-nyari offensive rebound gua inget yeah. banget pas lagi ke Jurnas yeah. di, di, di Jakarta itu rebound <laughs> sekarang. Iya zaman SMA. Iya zaman SMA. <laughs> nah, huh? untuk jalur sendiri ini sejak kapan sih udah mulai latihan sebagai posisi wing? Uh, sebetulnya lumayan butuh hmm. waktu ya, butuh proses hmm. dari sebenarnya dari SMA juga hmm. udah memang apa ya udah mulai menemukan kesulitan gitu ketika hmm. dijarakin lah jaga hmm. nah akhirnya dikasih motivasi harus bisa nge terlalu bisa bisa nge-shoot. Nah, ya. latihan nembak lah latihan dribble, dribble lah tambah-tambah juga lah sendiri ada. Kalo latihan nembak itu siapa? Uh, kebanyakan sih sendiri sih sendiri. dulu kan apalagi kalau di PPOP gratis kan hmm. nah sekarang kalau di kampus ada hmm. satu jam sebelum latihan ya nembak hmm. terus di GSBC juga kan sempat join GSBC. oh untuk Jalu sendiri yang udah biasa main posisi empat, seberapa susah sih transisinya ke posisi wing sekarang ini? Makanya mau jadi point guard juga kayaknya, berapa iya, <tik> kali mau bola? Disuruh ya jadi point guard ya Ya sebetulnya lumayan lah ya, butuh waktu juga gitu <tik> ya <tik> Proses lah apa, menyesuaikan gitu, tapi ya lakuin yang terbaik aja apa yang disuruh coach ya lakuinlah. lah Tapi kok Jalu sendiri enjoy nggak sekarang? main bisa boboal, mereka boboal sering loh. iya eh, justru justru eh. kadang sekarang tuh ketika udah naik level ya, uh -uh. ketika ketemu orang-orang yang udah lebih tinggi, hmm. jadi lebih bingung, jadi mending ah, keluar aja udah, uh. jadi lebih pede nembak justru. Kalau yeah, misalkan yeah. ada lihat big man big nya lebih tinggi hmm. gitu, ya sekarang lebih Tapi, pengen keluar lah. Uh. <laughs> Tapi main juga sempat main 3x3 ya, kayaknya sama Prawira ya sempat ya. ya. Kalau dari pengalaman tersebut apa sih? yang? Jalur pelajarin uh, dari Prawira. Nah di situ juga belajar dari momen. Belajar hmm. dari apa? Uh, jadi uh, megang bola biar vision basketnya oh. tuh bagus gitu dari dilatih sama Coach Donda kan. Eh. Itu menurut saya nggak gak semua orang bisa iya, iya. pola dia gitu. Di situ dilatih terus dilatih terus akhirnya ya menyesuaikan kita maksimalin aja. Dan sekarang ini sama ikutan Indonesia Patriots Muda, ya. waktu dipanggil perasaannya kaget kah? Uh, kaget <laughs> dan penasaran sih juga uh, jujur ya udah berapa kali kan sempat hmm. gagal gitu dan masih terus penasaran sih. Saya udah ikutin aja lah, jalanin. Kali ini mah gak akan gagal kali ini. Kali ini masih masuk, amin. amin, amin, amin. Yakin kok ini. Nah, Lui, salah satu jagoan sekarang ini. Iya, iya, siap. Udah gua kasih kaos, kasih motivasi nih kaosnya nih. Thank you ya buat kaosnya ya. <laughs> Sama-sama jalur-jalur, yeah, sukses sup. selalu sup. dan selalu latihan yang okay. rajin ya. Oh terima kau. Amin, bye. bye.